Sesekali saya ingin membicarakan tentang manajemen. Manajemen dalam versi saya adalah menyelesaikan masalah melalui orang lain atau getting things done through other people. Manajemen versi saya yang lain lagi adalah bagaimana mengeksploitasi orang lain dengan hasil maksimum dan mereka senang dieksploitasi oleh kita. Juga saya ingin membahas tentang manajemen strategi dalam artian Hard skill Bukan hanya soft skill. Karena video seperti ini jarang tersedia. Apa karena memang sedikit yang mengajarkannya? Atau karena memang teknik manajerial ini sedikit pasarnya? Kalau di sosmed diperhatikan komentar atau status para sahabat. Apa sih yang paling umum yang dibicarakan? Dan apa yang umum dibicarakan? Itulah sebenarnya isi pikirannya secara dominan atau secara keseluruhan pada diri seseorang. Misalnya, isinya adalah masalah galau, baper. Pasti perasaan dan pikiran yang didominasi emosi begini karena melulu otaknya berisi hubungan percintaan, perselisihan, cemburu, iri, atau sejenisnya. Atau, memang itu kesukaannya? Suka drama? Hidupnya bagaikan drama Korea? Gak ada masalah pun akan segera dicarikan dramanya. Atau masalah lain lagi, yaitu perpolitikan. Apa saja yang dibahasnya, pasti kekuasaan, pasti politik. Kalau sudah begini, semua pejabat jadi salah aja di mata mereka. Kayak saya apa saja seorang yang namanya si sakit pinggang itu lakukan pasti saya salahin dia. Siapa ya sakit pinggang tuh low back pain kalau nggak salah namanya. Itulah otak saya yang merasa low back pain inilah yang buat masalah di Indonesia. Tapi mungkin saya salah ya. Oke kita pindah ke topik isi otak seseorang. Kalau isi otaknya pebisnis itu bagaimana? Ini yang menarik. Seperti cerita seorang pebasket legenda bernama Ervin Magic Johnson yang pernah meminta pemilik Le LA Lakers Jerry untuk jadi mentor bisnisnya. Ketika di tahun 87 Magic Johnson masih pemain NBA aktif namun dia ingin menjadi pebisnis seperti Jerry Jerry balik bertanya apa yang anda baca pertama kali ketika membuka koran pagi? Magic menjawab sport page of course, I'm a sportman Jerry langsung jalan dan tidak menjawab pertanyaan Magic Johnson tersebut Will you be my business mentor? Enggak dijawab Suatu hari, Magic berkesempatan meminta kepada Jerry hal yang sama setelah Magic berencana gantung sepatu pensiun dari NBA Jerry pun bertanya Do you read newspaper this morning? Dan dijawab oleh Magic Johnson Yes sir, and I read business page Jerry mengulurkan tangan dan menjawab I'm your business mentor Dan tak lama kemudian Magic Johnson membeli 5% saham LA Lakers sebagai strategi bisnis awalnya Oke, sekarang apa moral "Story dari kisah magic dan" Jerry ini. Sahabat, kalau ingin memiliki materi bisnis dan manajemen lebih banyak dari sekarang, mulailah perbanyak baca buku bisnis. Berkumpul dengan pedagang, berkumpul dengan pebisnis, diskusi tentang keuangan. Selama status masih, aduh jemuran belum kering, rasain lu Jokowi, maka rasanya bisa ketebak isi pikirannya. Kalau beginian, kapan mau jadi makmur? Susah Anda sukses kalau pikirannya hanya politik, politik dan politik. Mulai sekarang, Anda mulai baca buku bisnis, baca koran bisnis, berkumpul sama orang bisnis yang sukses. Nice.